...serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada informasi penting dari Ibu Siwi dan Indosiar Mengenai acara aksi Indonesia 2023 persebaya untuk audisi online sudah dibuka mulai hari ini tanggal 4 Januari Sampai 4 Maret 2023 Ini periode pendaftaran audisi online Wow, berusahabat ya, bismillah Mudah-mudahan di acara Aksi Indonesia 2023 Bunda Lesti Kejora kembali tampil menjadi host di acara tersebut Bismillah saja, berusahabat ya Dan untuk informasi syarat pendaftaran Yang pertama, laki-laki atau perempuan Yang kedua, usia minimal 16 tahun Yang ketiga, peserta perorangan atau duo yang keempat, memiliki kemampuan wawasan agama Islam Yang kelima, mampu membaca Al-Quran dengan benar Yang keenam, mampu berdakwah minimal 3 menit dengan tema bebas atau not sahara Yang ketujuh, apabila memiliki keahlian lain, misalnya kesenian, harap menyiapkan peralatannya masing-masing Yang kedelapan, bersedia mengikuti karantina di Jakarta Ini pendaftaran gratis per ya kita lihat juga kalimat info caption yang ditulis oleh Ibu Siwi. Anjang pencarian bakat calon ustadz dan ustadzah, Aksi Indonesia 2023 akan kembali di Indosiar bulan Ramadan nanti. Nah, sekarang kesempatan emas ikuti audisi melalui online dengan linknya ada di bio-nya Ibu Siwi atau scan persahabat dia ya, QR Code di Slit terakhir, semoga lolos audisi semangat wassalam harsiwi amatu informasi dari Ibu Siwi mengenai acara Aksi Indonesia 2023. Bismillah, mudah-mudahan Buna Lesti kejarah prosahabat ya. Nanti yang bisa menjadi host, kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar. Salah satunya dari akun Mumun 9330. Semoga hostnya Dedek Lesti seru kocak katanya tuh Bismillah aja. Doakan yang terbaik untuk idola kita. Kemudian, kita lihat juga persoalan bahagia. Masih nggak bisa move on dengan video yang diposting oleh Bunda Lesti. Saat Bunda Lesti dibelikan kosmetik oleh Papa B, masya Allah, apalagi kita melihat tentunya ekspresinya Papa Bilar yang tersenyum salting. Ini sepertinya mendapatkan pujian dari seorang Lesti Kejora. Dari istri tercintanya Papa B, Masya Allah Ucapan terima kasih pun bersahabat Yang disampaikan oleh Bunda Lesti Terima kasih kakak Ed Rizky Bilar Dan tentunya ada love yang diberikan oleh Bunda Lesti Untuk Papa Bilar Masya Allah Mudah-mudahan rukun bahagia Dan semoga rumah tangganya Sakinah mawaddah dan Warahmah Amin Namun di postingan ini bersahabat Ada salah satu fanbase couple lain yang tentunya masuk ke fanbase Leslar kita lihat di kolom komentar di ya salah satunya ini ada fans dari couple Ray dan Dinda How yang masuk ke lapaknya Leslar dan kita lihat di persahabat ya banyak sekali tanggapan jawaban komentar dari para fans Leslar untuk salah satu akun fanbase-nya Ray dan Dinda kita sebagai fans tetap menjadi fans yang baik Tetap tentunya kita selalu mendukung idola kesayangan persahabat ya Mudah-mudahan Leslar selalu bahagia Selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan untuk berikutnya juga persahabat kita lihat Momen cidukan di Jepang Ini cidukan Omaros Maladewi Bersama tentunya keluarganya Kak Nova yang ada di Jepang Masya Allah Sehat selalu untuk mereka Semoga ada kabar baik yang kita dapatkan dari keluarga besar Bismillah, mudah-mudahan Lester juga bisa liburan ke Jepang, amin. Dan tentunya persahabat, kita juga masih menunggu cidukan lain. Hingga kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube DivoTV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari Lesnar. tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.